Assalamualaikum, terlebih kepada Allah Alal Family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, I will be reacting to the Mandalika Circuit in Lambok, Indonesia. This video is by Azra Lambok, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, let's get started with this video. Mobil pembersihnya sebagai dari hari ini saya akan menunggu dari semua GPTB ya, yaitu. is the preparation for Are you ready for the Mandalica race? Oh, how the, oh, wow. No way. We help you tell your stories through video of capturing your special moment. So This is pretty recent from 18th of December. Documentary. This is fantastic and beautiful really hope to come back soon we can make motorsports race here in the island Motorsport And automotive culture scenery From pre-production to post-production, we do it all Let's jump to Bombob Stay connected with us Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Nazirul Lombok dan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini video ini sangat eksklusif, sangat-sangat keren dan hari ini saya akan menunggu dari ketua IMI NTB ya, yaitu Pak Edo. Kita akan coba uh, untuk melintasi dari full track dengan, dengan melalui dari area dari service road bersama ketua IMI NTB. Seperti apa videonya? Tunggu videonya. Let's go. Oke okay, para sahabat azra Lombok, uh, kita nunggu ini dulu ya. Ketua ini Ntb dan rombongan uh, sebelumnya kita masih berada di area dari gedung res kontrol, uh, building di sini. Uh, sementara kita melihat-lihat dulu kondisi dari area. Wow, most of the buildings done. Even the areas grass looks beautiful, Mas. But they still got maybe some work there to do. Dan yang paling dekat adalah. It's actually March 2022, so they still got quite a bit of time, roughly around three and a half months ish. 2022. Nah, seperti apa nanti wawancara kita bersama ketua ini DB? Kita akan menanyakan hal-hal yang sangat penting, pokoknya terkait tentang persiapan yang akan dilakukan untuk menggelar event dari MotoGP yang paling bergengsi di dunia. This is part of the hospital in case somebody gets hurt. We we watched uh, in one of the previous videos where they have like a full hospital area. Whether it's people in the stands, like something happens, they get sick or if the riders. So much work has been done but area Dari untuk menunggu uh, kedatangan dari rombongan dari ketua ini NTB. Okay, kita standby dulu di sini. Izin dulu. Bang, izin, Bang. standby menunggu rombongan ini NTB. Udah, udah, udah ada. Peresepan uh, Lombok uh, Sekarang kita berada di area dari pit lane untuk menunggu rombongan di sini dan di depan kita ini area masuk dari pit in menuju pit mm. lane. Dan sebelah kiri kita. dan uh, uh, Pit uh, lane. Masih menunggu ke the actual uh, track is on the other side of that uh, dan ini kita metal fence. Di, uh, depan dari gedung race control untuk area dari Fetland, nice. nanti akan dilanjutkan pengecetan nanti di uh, bulan Januari ya, untuk pengecetan yeah, dari nice. tim dari RMI dan ini sudah standby untuk uh, mobil pembersihnya untuk bagian dari area track dan seperti inilah kondisi dari, uh, so apa kan namanya kondisi dari depan dari area dari uh, pedos seperti itu atau pit buildingnya Oke, okay, para sahabat Azra Lombok sudah terlihat di sini adalah rombongan dari Ketua IMI NTB yang sudah melintasi dari melalui dari area dari Service Road. Oke, okay, karena tadi uh, kita hanya menunggu di sini ya. Jadi kita tunggu saja, Buasku. Pertangan dari uh, rombongan dari Ketua IMI NTB yang saat ini uh, melakukan touring ya. Jadi dari Kota Mataram dengan rombongan dari Jeju. Jeju Jeju International Street Circuit dan sekarang kita masih uh, standby di area dari pit in atau bagian dari pit line-nya menuju bagian dari depan dari area pit uh, building. Oke, okay, ini dia kedatangan dari ketua uh, ini dengan rombongan, rombongan touring untuk hari ini. Nice. Lucky people, man, get to ride around on the Mandalika Circuit. <laughs> <laughs> wow, that's a big room, also. Oh, there's some sports bikes. Nice. Oh, that's another one. Some beautiful bikes. Wow. Oke, okay. jadi dari teman-teman ketua -teman, nice. uh, ini dan rombongan sekarang uh, sudah keluar dari area dari sirkuit Mandalika nice. para -Lombok, dan seperti ini kondisi uh, dan suasananya terkini di awesome. Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit Oke, okay, oke okay, Bang Sahabat Lombok, ini adalah uh, persiapan untuk uh, pramusim maupun MotoGP nanti. Kita sudah lihat, ini penempatan ini adalah dari uh, okay. Dorna yang kita bisa lihat di saat ini. Dan di sini ada tempatnya untuk Kawasaki, ya, untuk semua rider lah. Nantinya, intinya seperti itu. Dan sorry banget, tadi uh, ada planning berubah dari ketua IMI NTB, jadi kita nggak bisa wawancara. Dan sementara itu, di bagian dari area pedok, di sini kita bisa lihat masih dalam pengecatan. Dan untuk bagian rollingnya, ya, di sini kita bisa lihat untuk khas semua. Setelah selesai, 19 dari sini sampai ini. Gak tahu gak ini siapa ya. Cuma nanti kita tunggu semua, ini juga masih dalam progres semua. kita bisa lihat di sini, Apa oh, dari kita bisa lihat dari sini, kita dari kemarin ya yang SPK, Nantinya, ya, Di ini adalah kondisi di belakang dari area pedok yang saat ini masih dalam pengerjaan semua, atau wow. bisa dibilang ini adalah untuk finishingnya para sahabat Azrul tapi Tadi saya lihat, ini materialnya masih numpuk ya. Nanti, untuk wawancaranya, nanti kita akan uh, apa namanya, kita akan uh, komunikasi lebih lanjut sama Pak Edo karena tadi. Planning dari beliau agak. But ini again, it's, it's they have quite a bit time, right? 2022. Uh, so. Insyaallah In then, I think ayo, ayo, ayo, ayo. should be okay, Seperti inilah kondisinya pada nice. Ini masih ini yang terbaru juga untuk uh, penempatan sure. seperti ini. Ya bisa dibilang ini ada box home. Okay. Those are pretty cool. Jadi so, uh, nanti kita akan lanjut seperti apa uh, untuk wawancara kita karena beliau tadi Pak Edo karena ada sedikit rapat jadi harus uh, cepat seperti itu jadi informasinya dari beliau ya dari Ketua ini NTP. Looks like he's on a motorcycle. Masih lagi bosku ya. Riding around uh, a Bagian depan dari hmm, ada testing, cover test, swap test. Untuk oh, finishing nice. finisinya, pak. Kita keluar dari area pit. Saya bisa lihat di sini kondisi dari belakang dari pit building. Di sini masih ramai banget pengerjaan untuk persiapan lebih matang lagi untuk menggelar. It's a pit building. Underneath going to be the teams basically with all their gears when the Bikes come to the pit lane, that's where it's going to be, that area where they change, and fill up gas, and whatnot. Okay guys, uh, jadi ini masih siang hari, saya ketemu sama sesepuh di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ada rumahnya di zona tengah. Nah, ini-ini sesepuhnya, benar-benar sesepuhnya di sini ya, jadi paling tua maksudnya seperti itu. Siapa? Saya yarang! kan baru saya saya oh lombok arang namanya itu close to the circuit ulang aja dulu tanya dia buat ngaji alfateh dulu ya nanti kita kasih uang Al-fatihah Bismillah, Birohman, Al Alamin, Alrohman, Birohhid, Maliki, Yawmiti, Iya, Kanaqbudu, Wa Iya, Kanasbih, Ihi dinas, Shirah. Syirotol? Ah, syirotol mustaki Shiratul, ah Shiratul Mustaki. Nahan am, Bin Alami, Alami. Oh, mantap. Tak bisa baca. Oh, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Yeah. Apa itu? Apa itu? Bapak Jokowi, <laughs> ini adalah fansnya Pak Jokowi ya, Bapak Presiden kita. Ini dia sesepuh di sirkuit Mandalika Pak. Salam Pak, Pak Presiden. Salam. Beliau ini selalu mengingat namanya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Megawati nah. nah, jadi Bapak ini, guys, ya jadi pada zamannya. Nippon bahasanya pada zaman penjajahan Jepang dan Belanda beliau ini sudah ada, jadi masih ingat juga ya luar biasa, umurnya kalau nggak salah hmm. hampir 100 tahun lah umurnya kita nongkrong-nongkrong baru selesai So he remembers the language from the time of the Japanese and Dutch jadi, colonization kita, kita perhatikan lah bapak-bapak ya. kita, uh, usia ini ya ya, Indonesia Oh, eh. Eh, Bapak Jokowi ya adanya Bandara Internasional Lombok ya karena Pak Jokowi katanya nih ya. Ya, ya, beliau. Ya Lombok ya Bandara Lombok seger, di <laughs> dimaklumi ya guys ya. Jokowi was there I think uh couple of weeks or maybe couple of days ago which we saw here, around the track. I think maybe that's what the older gentleman is talking about. paling tua ini selalu di sampai Sepertilah dari dan selalu mengingat nama presiden kita. For sure there's some beautiful, areas, beautiful beaches in Lombok. kita where's the water there's the water this video doesn't do it justice because it's a little bit blurry but I think if it was a high-def you would have seen it much better look at that Mashallah. wow beautiful and I, th I think they're just standing in the middle of the circuit yeah on top of that hill the circuit is all around them really really cool really cool let's look at that wow beautiful beautiful okay guys let's wrap it there really really cool i enjoyed it quite a bit i found out something new that actually the race is not going to be in february it's actually in march so that's good to know because You know, I would have been looking for the race in February. A little would I have known that it's actually a month later? So, really cool. The track is coming together, the tracks at least. Then, but what's around it? The pit uh, building that has a lot of uh, things behind it that needs to be completed and maybe some other areas. But uh, they still have a couple of uh, months, right, to get everything completed. So, inshallah, they get all of that done and it'll be ready for at the race so really really cool guys if you're excited as much as I am for MotoGP and lombok uh indonesia then smash that like button and subscribe to the channel as always thank you very much for all your love and support if you have any other cool videos for me to check out you can put your suggestions in the comment section below as always guys thank you very much for all your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself your and have insyaallah i'll see you guys in the next video take care and wassalam